Waspadai USD/CAD sedang bullish. Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam tekanan bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28112 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.2544. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212